<tuk tangan> anu sini, sini Iya iya. Apa -apa? Nah, apa -apa, na Kok Iya. Ini dulu pertama di bangku-bangku sini dulu. apa mode tertarik nak? Kakimu. Terus waktu tarik kok, bagaimana? Dia sadar ini kok Saya lihat dia di, di, di, di, di, di, di mana ditarik? Di mana ditarik? Di, di, di, di, di, di sini Di, di sini Jadi alasannya masuk ke masjid Mau sholat jam satu, Jam 1 malam Tapi ini ditarik sama ini untung ada ini om yang Pak, pakai, pakai, pakai, pakai. Anu. langsung pakai